halo halo guys welcome back again di channel Sundan slot ya guys ya uh, selamat siang selamat beraktivitas guys. di sini kita akan kembali bermain maju Wish 2 di situs gede 77 ya di sini gua akan review Seperti apa permainan maju di gede 77 guys seperti biasanya dan di sini gua bawa kredit di 30021.000 uh, ya 31.000 dan gua tetap memakai di betting 10.000 karena apa alasan gue memakai betting 10.000 karena dengan betting 10.000 tuh nggak tahu kenapa ya berasa gacor aja gila di betting ini boy serius dah. tapi buat kalian yang udah depo dikit-dikit yang modalnya receh ya janganlah ya jangan diikutin cara betting gua tapi dengan cara pola gua, putaran-putaran gua boleh kalian ikutin ya. Gimana caranya biar kalian bisa depot terus? Eh, depo tapi teru seru-seru, mengkandung anjas. Maksudnya gimana caranya biar kalian bisa menang terus ya? Simaklah videonya kayak gimana ya. Jangan skip-skip, uh, tentunya tutorial caranya main mahjong 2 itu ya. Lebih sabar aja, lebih kalem aja gitu guys ya Gak usah buru-buru Dan ini juga kenapa gue sini mainnya uh, kontennya di 3 menit ataupun 5 menit, Karena memang main mahjong Wish 2 itu Butuh kesabaran ya Jadi kalau misalnya gue record Bisa sampai 1 jam gitu guys Jadi gue cuma uh, tampilin ke kalian Di saat kemenangannya udah datang aja gitu guys ya Hmm, jadi memang uh, Kalian coba mainin putaran aja dulu Putaran manual seperti biasa Dan bisa juga kalian gunakan uh, Putaran auto ya Seperti itu guys Dan gak tanggung-tanggung Dan gak lupa gue uh, Ingatin ke kalian Jangan sampai uh, Apa ya permainan game ini seperti ini tuh jangan dijadikan sebagai acuan mata pencarian kalian ya guys ya karena disini gua uh, mengupload konten ini hanya untuk hiburan semata guys gitu ya oke di sini kita udah mendapatkan free spin udah dapat free spin ya guys ya mantap nih dapat free spin yuk kasih gacor dulu dong bisa lah ya ya paling enggak boy boy yuk sikat dulu sikat dulu sikat dulu bisa profit berapa kita hari ini kalau misalnya disini polanya uh, di prism ini kita dapat lumayan gede ya langsung aja kita WD ya dan mungkin videonya akan langsung selesai guys seperti itu ya <tuh> dan nggak inget nggak lupa gua thank you buat kalian yang udah selalu support channel ini karena channel ini selalu menembus ke slot gacor hari ini ya guys ya oke okay guys seperti itu aja dan di sini kita udah profit see you in the next video guys